Apa sih, saya lupa. Saya lupa, rekam oke. Dimulai dari ini dulu ya. Uh, Sanza dulu ya. Coba Sanza. Sanza, halo ya? Oke, coba Sanza. Sanza bisa ini bisa diajak bicara atau sudah di jalan. Halo Sanza. Coba ya, dibaca saja yang ini: "Animals are... Good. Animals are one of the most interesting things to watch and study." Right, good. A lot of people think that elephants are the biggest animals in the world but the biggest animals are blue walls walls yeah walls they they're the longest biggest and the loudest of all animals okay. they They're louder than then plants Oke, okay, perhat okay. Sanza perhatikan Mas Bafi ya, coba. Tadi Sanza menyebutkan ini, ini bacanya bagaimana ini? Datang nggak pengusurnya Mas Bafi? The world. World. Coba, tirukan World. World. World. World. Bukan, bukan Oh ya, tapi agak ke E. World. Agak ke E. Kemudian word. dia mati di R, kemudian ditambah L, ditambah D. World. Waltz. Nah, ya itu untuk gitu. Waltz. But the biggest animals are. Nah, ini ada. Bajanya gimana tadi? Waltz, waltz. Whales, whales. Whales, bajanya whales. Ya. Animals are blue whales. Apa itu blue whales? Burung. Ika. Dugwells itu apa coba? Teman-teman ada yang tahu enggak? Dugwells itu apa? Dugwells itu ikan ikan, ikan paus. Ikan itu ikan paus ya. Perhatikan. Animals are, coba teman-teman ya, ataya dan diri juga. Perhatikan. Animal are one of the most interesting things to watch and study. Animal adalah salah satu yang salah satu hal yang paling interesting apa? maksud itu kan paling interesting apa? Interesting ada yang tahu artinya? me mena, menarik. Interesting itu menarik. Animal are one of the most interesting things to watch and study animal adalah salah satu hal yang paling menarik, menarik. paling menarik to watch and study. Nah, coba artinya apa? To watch and study. Untuk Ada. to watch and study. To itu untuk apa artinya? Tuh, tuh itu untuk watch and study, watch itu apa? menonton, okay, untuk ditonton dan study itu apa? study dan dipelajari. Nah, Oke, okay, animal adalah hal yang paling menarik untuk ditonton dan dipelajari. Jari. A lot of people think that elephants are the biggest animal in the world. lot of people artinya apa kemarin? Banyak? Apa? Banyak. People itu apa? Dah kemarin udah diajarin Mas Batu. Banyak. People artinya apa? Sanja, people artinya apa Sanja? masyarakat kurang tepat mirip coba ada yang selain bisa diartikan bisa diartikan masyarakat tapi yang tepat kira-kira apa A lot of people orang orang kebanyakan orang people tuh orang kalau orangnya satu ngomongnya apa Maspek udah loh. Kemarin udah ngajarin loh. Kalau orangnya satu, bilangnya apa? Per. Per. Per itu umum. Salah. Person. Person. Kalau orangnya banyak disebut pi people. Oh iya. Ini dulu udah kenal ya? People banyak orang. Coba Coba dulu. Nanti ganti ya. uh, Banyak orang berpikir, think itu berpikir ya, Ada uh, uh, soal audionya masuk di, di, di dulu. Love of people, that banyak orang berpikir bahwa jadi itu artinya bahwa ya, banyak orang berpikir bahwa But... elephants are the biggest animal in the world. Ya. Ya, diterjemahin coba. Yeah. A lot of people think that elephants are the biggest animal in the world. Coba direcumain, nanti dibantu Mas Bakri. Kebanyakan orang berpikir bahwa gajah adalah, adalah hewan terbesar di dunia. Nah, oke okay, bagus. Kayak gitu ya. Kebanyakan orang berpikir bahwa gajah adalah hewan terbesar di dunia. In the world berat. tapi hewan terbesar adalah ikan paus. apa ini? ada bluenya apa? ikan paus di ikan paus biru. nah ikan paus biru bagus ya kayak gitu ya saja ya. oke kemudian lanjut br. nah ini br br br br kita, the, the longest, the loudest, panjang. Dia, nah gini perhatikan, dia adalah mereka, sorry mereka adalah hewan-hewan. Paling, paling apa ini? Panjang, oh, ah, paling panjang terus paling apa ini? besar, kemudian dan parings, laut dari kata laut, laut laut ditambah das jadi apa? laut ditambah das apa? laut itu apa artinya berarti laut itu artinya artinya ke keras uh, suaranya keras suaranya paling lantang gitu ya jadi uh, apa uh, si ini siapa ini merucut hewan apa tadi berarti hewan apa kan biru nah, paus biru bukan ikan biru paus biru paus biru itu ikan yang paling pan sorry hewan yang paling pan panjang paling besar dan paling kencang kencang itu suaranya, yeah, they are louder and planes, they are louder than planes. artinya apa? mereka udah, malah udah loh dia jadi masuk begitu, they are louder than planes. mereka louder tadi apa? kalau loudest itu artinya apa tadi paling enggak merhatikan ya loudest tadi artinya apa Hello Allah loudest tadi artinya apa longest tadi apa wis Longest tadi apa paling panjang panjang Oke okay. biggest paling apa Aduh, ya Allah. Longest paling panjang. Paling besar. Biggest paling apa? Big paling kata apa? Besar. Oke, okay, paling besar and loudest. Apa itu loudest? Tadi apa? Paling besar suaranya. Nah, bagus, loudest. Nah, of animals. Kemudian berarti kalau loudest itu kan paling kencang. Kemudian kalau louder apa? Kemarin sudah ya? Nanti materinya Paling, mulai. Pelan. Hah? paling pelan. Ya enggak gitu, ya tetap paling kan apa? Ya tetap ada kencengnya, cuma bedanya apa? Kalau louders itu artinya apa? Paling. Kalau louder artinya le... lebih, lebih, lebih, lebih lebih besar. Lebih, ken... lebih, lebih. kencang daripada pesa... pesawat. Oh. semuanya sudah lho, coba jangan lupa-lupa gitu lho pasti gak semangat ngajarnya one of the smallest animal in the world is lizard coba, tidik yuk, basa one of the smallest animal in the world is a lizard it's between 1 and 2 cm long the quick quick titik, 2 cm, titik The quick is a bird which can fly at more than 300 kilometers an hour an hour An hour Perhatikan ya One of the smallest animal in the world is a lizard Salah satu, smallest itu apa? Salah satu. Smallest. Smallest itu apa? Smallest. dari kata dasarnya apa dulu? Kata dasarnya apa? Small. Small itu artinya apa? Ke? Kecil. Okay. Smallest berarti artinya apa? Paling kecil. Nah, bagus. Ya. Small itu artinya kecil ama kecil smallest artinya paling paling kecil. Salah yeah. satu, salah satu hewan paling kecil di dunia in the world is lizard. Apa itu lizard? Beizard. Lizard Ya lizard itu apa? apa? Uh... Bentar, Mister. Coba lihat di kamus lizard itu apa? Adal Kaca nah, ya, kemudian its nah between itu diantara ya, itu diantara satu dan dua cm long. Sentimeter. long. sentimeter, sentimeter, cm sentimeter, sentimeter sih? Sentimeter, sentimeter. yang uh, hmm. one and two centimeter long ya, sekitar hmm. 1 sampai 2 cm. meter. The quickest animal. Nah, tadi ada tuh quick. Nah, sekarang quickest animal artinya apa? Quickest animal. Quick. Quick artinya apa? Kata dasarnya quick, langsung. Quick. Cepat cepat, quick itu artinya cepat. bagus. berarti kalau quickest, artinya apa? quickest tercepat. Hmm? apa? tercepat. paling cepat. ya. atau paling oh, cepat. paling cepat. paling cepat. Atau tepat. Atau paling tepat. ingat ya, yang pakai s itu artinya apa, pak? -paling. paling. yang pakai r er artinya lo lebih, lebih. Lalu Sudah ya. Entar ya. Bentar. Oke lanjut. Uh, the quickest animal is, coba. The quickest animal is paling cepat. Apa yang Hewan yang paling cepat. Oh ya, hewan yang paling cepat. Animal itu artinya satwa ya, Pak? Bukan satwa, hewan. Hewan oh, hewan. Itu. hewan yang lebih It's cepat. A bird which can fly at more than 300 km an hour. Oke, okay, terus ke bawah lagi. Oke. ini diterjemahkan dulu. hewan paling cepat adalah a bird. Apa itu bird? Bird. Burung. Burung, bagus. Hewan yang paling cepat adalah bu burung, burung. yang bisa terbang, can fly. Can itu apa? Can. Can itu apa? Can. Can bisa. Can bisa, berarti, berarti kalau can fly artinya apa? Bisa, bisa terbang. Ah, at more dalam lebih dari 300 oh. km per per jam. Yang satu jam itu bisa sampai 300 km Oke, nah selanjutnya at at ataya at ya. Halo at Taya. Ada. Coba ya. Nanti baca dulu. Coba Taya. Oh, ini Oke, Coba deh. Ini bareng-bareng ya. The cleverest animals are human. That's us. Ya. Coba, the cleverer animals are human. hewan Clever itu apa? Clever artinya apa? Clever. Pintar nah, Ya good clever itu dari kata apa berarti? Clever itu kata dasarnya cinta. berarti artinya paling pintar. Paling pintar. Hewan paling pintar adalah manusia, katanya. That's us. Nah, itu kita. Some people think monkey are the second cleverest. Beberapa orang berpikir bahwa Konjek adalah kedua. Pad, beren, tapi tidak. Dolphin, ya. Dolphin are the clever, cleverer, dan manis. Artinya apa? Dolphin are cleverer dan manis. Artinya apa? Dolphin itu apa? Dolphin tuh apa? Yuk. Apa itu dolphin? Anja tahu dolphin apa? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Nah, dolphin itu lumba-lumba. Dolphin, are the, r, sorry, dolphin are lumba r, Artinya apa? Lumba-lumba. ya. Membet kenapa? Lebih cepat. Clever apa tadi kok? Lebih pintar, lebih pintar. Lumba-lumba lebih pintar, pintar daripada monyet. Nah, kayak gitu. Lumba-lumba lebih pintar daripada mo... monyet. Nah, jadi kalau ingat kalau pakai "s" itu artinya apa? "Pa" paling, nah, tapi kalau pakai "r" er, artinya paling. E, lebih. Ya. Lebih my favorite animal are tigers. The one favorite saya adalah tigers. Apa tigers itu? Apa tigers Hah? harimau? My. No, atau macan ya I think they are the most exciting and most beautiful animal Coba Saya rasa mereka hewan yang apa? Exciting and beautiful Artinya apa? Hewan Ganas Oke, okay, yang lain coba Sanja apa? Exciting and beautiful apa? Sanja. Exciting itu apa, apa artinya? lebih cantik paling, cantik. paling bukan cantik. lebih bukan lebih Pak paling paling cantik uh, binatang paling cantik ya dan exciting apa menang menarik nah, gitu jadi maksudnya saya rasa mereka itu binatang paling cantik dan Mana menarik, exciting hmm. itu sama seperti investing. Ya. Menarik. Nah, ini kemarin sudah Mas Bakti ajarkan ya, coba semuanya. Nah, nah adik-adik ingat ya materi yang kita Mas Bakti ajar itu sebenarnya agak maju mundur gitu, jadi tidak semuanya baru. Sebenarnya ada yang diulang lagi, gitu, supaya supaya kalian lebih paham. Nah ini keluar lagi, kalian masih bingung. Ya. Mas Bakti pikir kalian sudah bisa. Sudah. benar ya, itu masih buka materi dulu, soal materinya ini, ini materi lama soalnya, soal itu juga dulu. Nah, ya. Hmm. Hmm. Dari. Dari. Dari. Hmm. Oke, gini aja deh. saja ya. Oke, okay. okay, teman-teman ya. Tadi kalau pakai tadi itu namanya, adik-adik, namanya adalah komparatif and super superlatif. Nah, ini kemarin mas Budi sudah ajarkan dua kali. Perhatikan, komparatif itu artinya membandingkan kompar, dari kata kompar, artinya apa? me, apa tadi? Was. bandingkan and superlatif itu artinya paling jadi paling <laughs> yang paling unggul contoh gini my mother is. nah ini kita mulai dari komparatif dulu ya komparatif apa tadi? membandingkan membandingkan, membandingkan ya. misalkan ada kalimat seperti ini Kalimat pembandingan itu kayak gini ya. Ibu saya lebih muda daripada ibumu. Ibu saya lebih muda daripada ibumu. Ibu saya lebih muda dari ibumu. Kira-kira kalimat ini membandingkan nggak? Membandingkan. Nah, membandingkan. Yang dibandingkan apa? Yang dibandingkan ibu saya dan juga ibu... Ibumu. Nah, artinya membandingkan dua hal Ibumu. yang membandingkan dua hal yang yang sama. Yang sama itu Bisa maksudnya beda. padan, padan. Eh. Uh, ini suara siapa ya? Patan apa ya? Suaranya, suara. suaranya masuk ya, tolong. Uh, oh ya Sanza ya, maaf ya, Sanja ya. Uh, suaranya masuk. Jadi kalau ada kalimat pertama kalimat uh, banding itu objek yang dibandingkan itu sama. Jadi misalkan saya dan kamu, kamu dan kamu dan teman saya dan sebagainya. Jadi objek yang dibandingkan itu jelas. Bahasa Inggrisnya teman-teman, ibu saya bahasa Inggrisnya apa? My my mother my mother is yes. apa? younger, younger, yang bagus, Yager yeah, dan? younger dan Your, than your, your mother. mother, nah itu bisa tadi kok lupa. Kalian kalau I'm di then ibu then bisa then. Tapi kalau dalam bacaan bingung My mother is younger than your mother, Ibu saya. Ingat bacanya bukan young tapi apa yang yang pakai A, yang yeah, young. younger. Younger, younger than yang, your mother. Ibu yang, your muda. Younger Damn. than your mother. Oke, okay, yang ger kata dasarnya apa? Kata dasarnya apa? Kata dasarnya apa? Yang, yang. Yang bagus. Yang artinya apa? Muda. Muda bagus berarti ditambah R menjadi apa? Jadi R E R lebih. Lebih. lebih ER. Ya, artinya apa ditambah R? Lah. Lebih muda. lebih muda berarti kalau my mother is younger than your mother artinya ibu saya lebih muda daripada ibumu gitu loh nah jadi maksudnya jadi kalau membandingkan itu dalam bahasa Inggris itu rumusnya gini ya. kalau dia uh, itu adjective ditambahin apa R belakangnya nah tambah jadi kalau lebih besar apa jadinya bigger oke okay, bigger bagus ya jadi big tambah nah, kemudian kalau pendek pendek bahasa inggrisnya apa shorter shorter dan seterusnya itu kan bisa tadi kalau ini bacaan repot sendiri shorter. shorter kemudian kalau lebih panjang longer Nah, longer, longer. Tulisannya longer tapi bacanya longer. Longer. longer. Dan sub suruhnya ya. Jadi adik-adik perhatikan. Perhatikan. Ah, yang ini adjective ini ya. Adjective yang seperti ini ditambahin. Yang belakangnya ditambahin seperti ini, perhatikan. Kalau dia ini ya, kata ini satu satu suku kata, artinya apa? satu suku suku kata suku kata itu eh, didik sanja paham nggak suku kata itu apa apa itu suku kata itu suku kata itu adalah kata di eh, apa cara bunyinya di belakang eh, di, di, ini ya maksudnya kata itu kan terdiri dari beberapa suku suku kata nah perhatikan kalau satu suku kata ini coba lihat ya ada big, big ini bacanya gimana? Big gitu kan, sekali gitu kan? Ya, big. Karena dia cuma short, yeah, yeah. maka dibaca, berubah menjadi big. bigger. Kemudian jadi short, Good. shorter, longer dan sebagainya. Jadi kalau Or satu suku kata, ya kalau kata sifat itu, ya kata sifat itu satu suku kata maka tinggal ditambahin er, ya. Jadi kalau dia cuma satu suku kata, maka ditambahin r belakangnya. Oke, okay. ya kata sifat. Kata sifatnya itu satu suku kata, maka tinggal ditambahin r. Berarti contohnya apa lagi coba? Selain bigger, shorter, longer, ada yang mau mas contoh? Mungkin udah pernah loh ini udah pernah mas berarti ajarin dong dulu. Ada kata ini nih, tol artinya apa? Tol itu artinya apa? Tinggi. Tinggi, bagus. berarti kalau toler artinya apa? Lebih tinggi. Lebih tinggi, ya intinya kayak gitu ya. Yang satu suku kata, yang satu suku kata, maka tinggal ditambahin ER. Nah, tadi Mas Basti, kalian lihat ya bahwa ada yang pakai mod. More Ada dua nih. Pertama ada adjective ditambahin apa belakangnya ini? Er. -E nah Sekarang ada versi kedua. Yaitu more ditambahin adjective. Jadi tidak ditambahin er tapi depannya ditambahin more. Nah, kalau yang tambahin more depannya itu berarti dia itu harus lebih dari lebih dari satu atau dua suku suku kata. Contoh ya. Tas ini lebih mahal daripada tas itu. Tas ini lebih mahal daripada tas itu. Perhatikan. Mahal itu bahasa Inggrisnya apa? Expensive, expensive, nah pakainya er atau more yang kiri atau yang kanan, yang kanan, bagaimana? kanan, berarti bagaimana? This, this bag, more expensive, Is. jangan lupa, Is. more expensive, bagus, Then expensive. That bag Then That, That. That itu tuh apa? Itu bahasa Inggrisnya apa? That. Nah, that. That back. Nah, kayak gini ya. Kenapa kok ini pakai more, kenapa yang ini pakai R? Sekali lagi, alasannya kenapa? Karena kalau pakai more itu lebih dari satu suku kata. Bagus. Ya. Kalau dia lebih dari suku kata, itu biasanya pakainya more Jadi enggak nggak ada pakai r. Er. Misalkan expensiver gitu enggak ada. Tapi kalau dia satu cuma satu suku kata, dia itu pakainya yang yang atas, yang pakai r er, gitu ya. Kayak gitu ya. Contohnya misalkan. beautiful-nya apa? Tadi di buku ada kata beautiful. Artinya apa? Cantik. Kira-kira ada beautifulernya? Enggak, enggak ada, enggak ada beauty cooler, ya. jadi pakainya bagaimana, more? More beautiful, more, more, more beautiful, oke okay, ya, kayak gitu ya, nah kemudian, nah, kemudian, uh, apa, eh uh, kalau misalkan gini, uh, apa itu, uh, hmm, apa ini handsome handsome ganteng ganteng oke okay, handsome itu ganteng berarti pakainya more atau er katanya more. more more bagus more more handsome jadi ya teman-teman perhatikan kalau dia ada dua suku kata ini satu atau dua suku kata biasa pakai more pakai more tapi kalau dia cuma satu suku kata, maka pakainya R. Ya. Kalau membandingkan, perhatikan juga, kalau membandingkan itu jangan lupa pakai apa ini? Apa ini namanya? Pasti kasih warna oranye ini. Dan. Dan. Dan itu artinya apa kalau bahasa Indonesia? Daripada. Daripada. Hmm, Jadi jangan lupa pakai daripada. daripada. Jadi misalkan, my mother is younger. Kami nggak tahu, jadi lebih lebih lebih mudah daripada siapa. Jadi membandingkannya itu benda satu dengan benda yang benda yang lain. Oke, nah, coba yuk kalian buat ini ya, buat lima lima kalimat ya, membandingkan. Misalkan ya, bandingkan benda-benda di sekitar kalian. Misalkan gini, uh, my house is misalkan is apa is uh, apa is is fighter uh, dan my universe artinya apa ini next apa ini artinya? Rumah? Rumah saya Rumah saya white Dari kata white Dari kata white Apa itu white? le Lebar White itu artinya lebar Berarti rumah saya Lebih lebar Lebih lebar Bagus Daripada Daripada daripada tetangga daripada tetangga saya. Tetangga, saya. tetangga saya saya jadi kayak gitu ya saya nah, saya. coba adek adek buat ya Miko. buat lima aja jadi kalian bandingkan benda-benda yang ada di sekitar kalian nah, misalkan rumah tas pensil atau mungkin mau apa kakak saya lebih bandel daripada saya gitu boleh ya, coba ya silakan ya, benda itu nggak harus benda mati ya benda hidup pun boleh Kita Membandingkan ibu kalian dengan apa eh, saudara perempuan kalian, misalkan ibu kalian itu lebih lebih ini apa lebih galak itu bisa kan? Nah, coba ya dicari ya intinya kalau dia satu, satu suku kata itu tinggal ditambahin R, ya. adjektifnya itu suku satu kata tak pakai er. Kalau dia lebih dari dua suku kata ya ditambahin more. Coba ya silakan buka buka kamus nggak apa-apa. Oke Mas Begbi ini ya, 5 ya, aja, 5 ya, biar ini ya, uh, biar ini, kemudian kalau bisa jangan sama ya, nanti jangan wider semua, jangan more beautiful semua, jangan, kalau bisa kata sifatnya ini, apa uh, bervariasi, ya. entah pakai bigger, pakai shorter, dan seterusnya. yang pakai yang banyak, selesai -se ini kalian ya, 5 ya, lima, ya. Yeah, I give you five minutes, saya kasih kalian 5 menit, nanti... Mas Bakti izin ini sebentar, nanti Mas Bakti cek lagi ya. Nanti ditulis di kolom chat aja ya. Oke, yuk, intinya membandingkan satu benda dengan benda yang benda yang lain. Nah, jadi kalau membandingkan tuh satu benda dengan benda yang lain, benda yang Mas Bakti maksud dengan benda itu tidak selalu benda mati, benda hidup pun juga. Misalkan kucing saya dengan kucing tetangga, atau kucing saya dengan apa kucing saya satu dengan saat yang satunya lagi boleh Ataya sudah, Mister. Oke, Ataya, tunggu dulu sebentar ya. Disuruh kirim ya, Mister. Eh, uh, via chat aja, via chat, chat zoom. Maksimal ini ya, maksimal lima. Jadi nggak usah banyak-banyak lima aja. Nanti kita lanjut ya, coba. Ingat uh. ya, kalau satu suku kata pakainya r, er. tapi kalau lebih dari satu, satu, satu, atau satu, dua, satu, satu, satu, Jadi jangan Beauty fuller gitu. ya satu, ya satu, ya dua, satu, satu, kita satu, ya dua, satu, si satu, dua, satu, satu, dua, satu, dua, satu, Si Sanja dulu, oke tadi sudah, lebih dulu ya. Oke, oke uh, Sanja, halo. Ya, yeah, Mister. Oh. Oke, okay. my book, nah perhatikan ya, perhatikan teman-teman. Ini -teman. wardrobe ya, perhatikan. Untuk ini perbandingan itu ada yang sifatnya itu tidak tidak teratur. Contoh ya. Tadi kan kalau big jadi apa? Big jadi Bigger. apa? Big. Nah kalau lebih bagus good itu bukan berubah jadi kuder, tapi apa? Yang tahu? Good. Kudus. Gak ada. Good. Gak ada. Okay. Better. Ya kan? Tuh better. Better. Better. Better, ya good itu kalau lebih bagus itu better, ya. Jadi better. jadi bukan bukan guder, ya. Kemudian ya. kalau dia ini good. jelek itu bad, ya bad. Kalau jelek itu bad, ya. Kemudian kalau lebih jelek jadi apa? Kemarin sudah. Jadinya apa? Worse, worse. Oh. Worse, bacanya ingat worse. Nah, jadi pakai pakai ini bablas worse oke ya berarti ini bagaimana sih yang benar ya, yang benar bagaimana better nah better gitu ya my book is better better than, than your book bagus buku saya lebih bagus daripada buku bukumu kemudian my workshop ya, tak kurang r ya tadi ya jadi uh, maaf suaranya ini mas Bapinud ya Uh, my workshop is taller than my sister apa lemari saya lebih tinggi dari uh, adik saya oke okay. is taller bagus my pencil is smart masa pensil lebih lebih pintar halo Sanja maksudnya gimana Sanja iya lebih oh. kecil oh smaller Smaller, kalau smarter berarti apa? Lebih? Lebih pintar. Nah, lebih pintar, beda ya. Itu dua kata yang ber, yang berbeda. Ya good. Smart itu pintar, small itu kecil. Ya, my pencil is smaller than your pencil. pencil saya lebih kecil daripada pensil pensilmu. Bagus. My sister is shorter than my brother. Bagus. My shoes. Nah, perhatikan teman-teman. Shoes sepatu. Ini ada s nya ya ya kan berarti pasangannya is atau are? Are. Ar. nah perhatikan juga jadi enggak is itu enggak selalu patokan ya bukan bukan ini ya karena yang namanya to be itu mengikuti apa sub subje kalau subjeknya plural eh, apa eh, jamak ya pakai are tapi kalau tunggal pakai is atau M nah ini berarti yang benar bagaimana Better. Better. Oke, okay, good. Nah sekarang gini, saya coba apa? Uh, apa ini uh, rumah saya lebih rumah saya lebih apa rumah saya lebih lebih tua daripada maksudnya lebih tua tuh lebih ini ya apa lebih lebih tua maksudnya lebih dibangun lebih dibangun lebih dulu rumah saya lebih tua daripada Rumahmu, gimana? My house? My house is... Good. Tua itu apa bahasa Inggrisnya? Ya? Old. Bagus. Older. Good. My house is And older the than... Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya, kalau dia satu suku kata, tinggal ditambahin er. Nah, untuk yang ini, nah yang ini itu beda. ya Jadi, nggak ada gooder, nggak ada better. Katanya, Better itu enggak ada, jadi better sama worse. Jadi misalkan lebih baik, better itu aja. My my school is better than your school. Sekolah saya itu lebih bagus daripada sekolahan sekolahanmu dan sebagainya, gitu ya. Oke selanjutnya ini punya apa ya? My father is shorter than my uncle. Uncle Eko, boleh ya? Kemudian perhatikan, Didi, halo. Ya, yeah, mister. Artinya, my shoes itu r atau is? Benar. R. R, ya. Ingat, to be itu enggak selalu is, ya. To be itu mengikuti apanya? Mengikuti apa? Objek. Objek. Ya. Shoes Object. itu dia plural, maka r. My shoes are bigger than my mother's shoe misalkan. My mother's punya punya ibu saya. Ada koma, kemarin udah diajarin ya, kalau koma s itu menandakan apa? Kepa? Kepemilikan. Kepemilikan. Kepemilikan. My phone is more expensive. Pakai F, pakai V. Expensive than my my friend. Oke. Okay. Nah, ini Kenapa I pasangannya Is? ya lucu. Harusnya gimana? I am. Nah, Oke, okay. itu bisa. Kenapa tadi pakai Is? Keburu-buru, mister. Oh, ya. Okay. Perhatikan ya, subjek itu penting. I am tolered dengan friend London, dan Santiago. Oke, okay, Santiago itu apa? Mana? Kota mana? Santiago kota mana ya? Nah, kamu yang nulis loh. Inggris. Bukan, London itu Inggris. Santiago itu mana? Oh, iya. Santiago itu mana? Santiago itu? Brazil? Ini kamu yang nulis loh, bukan Mas Bakti loh. Brazil. Santiago itu Chile. Chile. Saya nggak tahu ini kamu dapat apa, dari mana. Ya. Kalau ini berarti kamu harus bisa menjelaskannya. Santiago, Santiago itu Chile, ya. Chile itu di Chile. Amerika Selatan. I am more handsome than, than before. Okay, I am more handsome than before Before maksudnya apa? Before itu maksudnya apa? Didi? Saya lebih ganteng daripada Teman saya Kok before? Oh, Berarti salah ketik Harusnya my friend gitu Iya, yeah. iya. Yeah. before My, I am more handsome than my my friend. Kalau before itu artinya sebelumnya, itu konteksnya agak beda. Nanti membandingkannya bukan benda satu dengan benda lain, tapi membandingkannya adalah kita yang sekarang dengan kita yang do, dulu. Ya, itu beda, kan? Dulu. Okay. Nah, ini ya teman-teman ya, good sudah benar, ya ingat ini cara me memburi sebuah kalimat ini komparatif. Jadi kalau dia ini ya, kalau dia satu suku kata maka tinggal ditambahin er. Tapi kalau dia lebih dari dua suku kata, pakainya bukan er belakang, tapi pakai apa ini? More. Ya, pakai more di depan. Nah, terus kemudian jangan lupa pakai pakai dan. Apa itu dan? Artinya dan daripada. Nah, daripada. Good ya. Oke, okay. oke okay, selanjutnya. Nah ini adalah konteks memban membandingkan. Keluar sebentar ya. Iya nggak apa-apa, ya. Apa -apa, ini tinggal sebentar lagi kok. Oke, okay. nah teman-teman yang ini ya. Okay. Perhatikan ya, perhatikan. Kalau kalau ini teman-teman itu menyatakan lebih. Nah sekarang kita akan belajar yang menggunakan pak paling. Dalam bahasa Inggris, yang paling-paling tadi, yang kalian sudah baca tadi, itu disebut sebagai superlatif. Superlatif. Nah, superlatif itu dia bukan lebih, tapi apa tadi? Pa paling. Contoh tadi ada kan? Misalkan gini. Rumah saya paling besar. Tadi, tadi lebih besar tuh bahasa Inggrisnya apa tadi? Lebih besar apa? Bigger. Bigger. Nah, kalau ini tidak ditambah R, tapi tambahnya apa ini? Us. A. My house is the, the big nah, Jadi kayak gini. Nah, bedanya adalah kalau tadi itu kan pakai den. Nah, pakai den kayak gini ya. Tapi kalau yang ini, adik-adik, perhatikan, itu enggak pakai "then", titik aja udah boleh. Kemudian, depannya pakai apa ini? The, the, nah, pakai the, ya, ingat, jadi tidak pakai "r", er, ya, tapi pakainya "the". Kemudian, di, uh, sorry tidak pakai "r", er, tapi pakainya Es. kemudian enggak pakai den, tapi pakainya "the". Jadi udah titik ini, my house is the biggest, artinya apa? Rumah saya paling paling apa? paling besar paling besar good rumah saya paling besar my house is the bigger ah, sorry the biggest kemudian kalau ada kayak gini misalkan paling baik Baik itu bahasa Inggrisnya apa? Baik hati, baik hati. Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Entar. Oke, silakan lihat kamusnya. Coba lihatkan kamus. Baik hati itu bahasa Inggrisnya apa? Ingat ya, Mas Bakti udah bilang ya, coba dihafalkan vocabulary atau kosakata sehari-hari. Misalkan ini makan, mandi, minum, baik hati, jahat, dan seterusnya itu kan kosakata sehari-hari kan, nah coba dihafalkan. Nah ini apa? Keen. Kind, kind, kind, kind. Bacanya kind, ya. oke. Berarti orang tua saya paling baik. Bahasa Inggrisnya bagaimana? My, my parents. Parents bagus. Is, is atau are? The the the r? perhatikan dulu. R ya. The Ada the... s-nya kalau berarti kalau pakai I is berarti orang tuanya cuma, cuma satu Berarti maksudnya yang baik itu ya Antara ibu dan bapak Satunya lagi jahat Makanya my, my parents My parents are Gimana? Paling baik hati Are the The, bagus The, the kind. In this. kind Kind Kindest. Kindest. Bagus Jadi kayak gini ya kalau dia ini, ya, sekali lagi, kalau dia paling itu tinggal tidak main. As belakang, kindness. kindness. Kalau dia satu suku, satu, satu suku kata, tapi kalau ini bagaimana? Nah, contoh ya, misalkan mobil mereka paling mahal. Nah, coba pakainya bukan more, tapi apa ini? Mouse. Nah, gimana coba? Mobil mereka paling mahal. Coba, gimana? Day. a iis, uh, iis, The iis, iis, most bagus. The most. Expensive. Bagus. The most expense, expensive. Expensive. iis, iis, iis, iis, paling mahal. iis, iis, iis, iis, iis, iis, iis, iis, iis, iis, iis, iis, Better. better kalau dalam ini teman-teman ya itu bukan better, bukan better bukan gudes juga good berubah menjadi the the best. The, best. the best jadi kalau terbaik itu bahasa paling baik itu bahasa Inggrisnya the best, best. kemudian kalau paling jelek bukan the badest tapi the The worst, the worst, gitu aja. Paling buruk. Bedanya sama yang tadi apa? Kalau yang ini itu worse. Jadi pakai l belakangnya. Jadi bablas. Worse, worse. Jadi kayak kayak bablas gitu ya. Worse. Kalau yang ini, ya itu itu worse. Ada tehnya belakang. Ada teh, ada teh mati di belakang. worst The worst. Worse. Kalau ini kalian seserah, ini agak kayak ular, suara ular, jadi belakang tuh 12, worst. Tapi kalau yang ini ada remnya, worst, ada tuh-nya, worst. Oke, okay, nah sekarang ya, coba kayak tadi, ya, buat kalimat yang ini, seperti ini, ya. Menggunakan super, super latif, yang seperti ini, ya. Okay. Aduh. Bikin <laughs> <Mungkin> lagi. Lima. <klihat> lima uh, ya, perlu ya, buat klik tiga aja, buat tiga aja, oke, okay? kerjakan sendiri, ya. ingat ini adalah apa, apa ini ya, adjektif ya, jadi adjektif yang ditempelin, jadi bukan bukan kata benda tapi kata sifat, kata sifatnya apa aja, baik hati, kemudian sakit apa, sakit, sehat, kemudian rusak dan sebagainya, itu adalah apa? Itu adalah kata si, kata sifat. Nah, coba, silakan. Please make uh, three more sentences. Nah, uh, it's time about superlative. Ini Sanja Samini sudah ya? Ini punya ini, punya punya Sanja. Ini punya Didi. Halo? Eh uh, Sanja Didi halo? Halo? Ya. Oke, okay, kita mulai dari Sanza ya. My sister is the most clever. Artinya apa? Uh, saudara perempuan saya lebih pandai. Lebih pandai, bagus. So, bukan lebih pandai tapi apa? Pa? Most itu apa? Kalau lebih pakai more, tapi kalau paling, nah most, most clever. Good. My sister is the most clever. Adik, saudara perempuan saya itu paling paling cerdas. Kalau pakai smart bagaimana? Jadinya bagaimana? Adi? Paling pintar. Berarti ya, clever itu pintar juga. Tapi sinonim dari clever itu ada smart. Kira-kira kalau Sanja mau pakai smart itu jadinya seperti apa? Smartest. Nah, Smartest bagus ya. Karena, kenapa alasannya pakai S bukan pakai mouse Karena It's cuma satu kata. satu suku kata, pintar saja. Oke, okay. My brother is the tinas. Tinas ini maksudnya apa? Lebih kurus. Eh paling kurus. Paling kurus. Pakai H ya. Nah, kayak gini, tinas kurang H. Ya. Tadi bener cuma kurang H. My brother is the tinas. Uh, pra, kak, kak, uh, saudara laki-laki saya Itu paling paling kurus ya. Bukannya dua ya Tines Oke okay. ya. okay. my friend is the youngest Artinya apa? My, uh, teman saya Paling muda My friend is the youngest Teman saya Paling muda Paling muda nah, Sekarang, uh, oke okay. bisa dipahami ya saja okay. Nah sekarang uh, ini uh, Didi, halo Didi. Iya Mister. Didi, kamu ngerjakan ini sendiri atau nyontok dari ini? Sendiri. Saya belum, saya belum pernah ngajarkan bentuk pas pas uh, pas perfect ke kamu loh. Berarti Dia kalau kamu Tahu bisa, juga dibantuin. Dibantuin, ya. Ini Bantuin. belum pernah saya ajarkan ke kamu loh. Ini level level SMP. Berarti kalau kamu winter ini level kamu sudah sudah intermediate. Ini pas, pas per, apa? Present, present perfect. Saya saya ya. belum pernah ngajarin ini ke kamu. Kemudian, your cat is the father. Ayah saya, Mister. Kenapa jajan sama ayah saya? Oh ya, udah. My house is the largest one is in our neighborhood. Artinya apa? Rumah saya lebih rumah saya. Hmm. lebih luar-luar kamu yang nulis bukan saya okay, mister. my house is the largest terbesar bukan ter, bukan terbesar, terbesar. kalau besar itu big top large top ini kata yeah, dasarnya big. apa dulu? ini kata dasarnya apa dulu? Large. Oke, okay. large itu artinya apa? Ini large ya. Artinya apa? Besar. Bukan besar. No, it's not besar. Besar itu big. Besar itu kan big, toh. Nah, large itu beda lagi. Large. Coba so, well, ya, lihat di kamus. Large itu artinya apa? Large. Bukan besar, yang jelas. Besar itu pakainya big. Large itu artinya lu luas. luas. Berarti kalau largest artinya apa? sang Lebih luas. Bukan lebih. Paling luas paling, paling luas. luas. Nah, coba, coba diterjemahkan dari depan sampai belakang. My house is largest. One saya lebih luas. Bukan lebih luas. Astagfirullah. Paling. Paling paling. Rumah saya paling luas daripada lingkungan. mana dari daripadanya itu mana enggak <laughs> ada daripadanya kalau paling kan sudah paling lo paling ya paling ya. Gak ada daripada ya, ya. Misalkan, ya. saya paling cerdas ya udah nggak udah nggak nggak usah pakai daripada gitu. rumah saya rumah saya paling luas one in our neighborhood artinya apa ini kamu yang nulis One. in our neighborhood. Our neighborhood itu artinya apa? Lingkungan. Oke, okay. our neighborhood, our neighborhood. Ada kata ournya. Kamu yang nulis lo, Didi. Yeah, kalau lain kali itu kalau buat ini yang yang kamu ini aja sendiri aja gitu. Loh. Ini kan bisa toh saat saya itu gampang. Kalimat itu simbol-simbol nggak perlu kayak gini. In our neighborhood artinya apa? Our neighborhood itu apa? loh. Ada our new itu artinya apa? Kemarin sudah diajarkan. Oh. Just two weeks ago. Cuma cuma dua minggu yang lalu. Eh, kita, nah, kita berarti bagaimana? Lingkungan. Lingkungan kita. Terus buahnya di sini apa? di sini dia apa? Apa ada di sini? Salah nulis, mister. Enggak, ini ada artinya. Ini ada artinya. Cuma oh. kamu nggak bisa ngerti. Because you are either copying or uh, following instruction or someone else. My mother is the largest one in our neighborhood. One ini bukan bukan salah tulis, ini ada artinya, artinya itu salah satu yang ter, terluas. Bukan uh, ini artinya terluak. salah satu. Ini nanti masuknya grammar yang lain, belum Mas Bakti ajarkan. Nah. Yeah, next time, if you do something, saya Mas Bakti itu nggak penting kamu benar atau salahnya. Mas Bakti itu melihat prosesnya. Jadi next time, if you are doing your task, kalau kamu melakukan tugas itu nggak perlu, Gak perlu ini, nggak perlu apa mengikuti instruksi orang lain. Kerjakan aja sendiri. Salah-salah yeah. sendiri kan nggak masalah. Karena yang terpenting itu bukan hasilnya, yang terpenting adalah pro prosesnya. Ini bukan ini bukan sekolahan. Kalau sekolah nilai akhir penting. Tapi kalau yang ini kan proses yang penting. Kayak Sanjari. Sanjari kan walaupun agak apa? agak terbata-bata tapi bisa. Coba ini. This is the smallest crop of ever seen. Artinya apa? This is mouth of ever seen. Hmm. ini adalah kotak terkecil yang pernah saya lihat. Okay, I've ever seen. Ini tensesnya apa ini? Present. present, present apa? Present apa? Present, present perfect. Ya, ini belum Mas bakti ajarkan ya. So far ya teman-teman di sini ya, ini belum Mas bakti ajarkan karena ini masuknya intermediate. Kalian tuh nggak penting belajar ini dulu. Yang penting itu cara ininya, ya, smallest partnya. Ya. So that's why. Oke. Okay. Kemudian yang ini yuk. Ya, Mister. Coba ya. Coba, coba yang ini diterjemahkan. Ini sudah benar. Cuma uh, apa? Ya itu. Ini belum saya ajarkan. Jadi teman-teman di sini Tanza sama tayang ini belum mas berarti ajarkan ya. Nanti ya. Oke selanjutnya. Yang bawah. Kucing, kucingmu berlari paling cepat dari semua kucing di lomba ini di lomba ini no enggak ada ininya gak ada ininya coba ulang lagi enggak ada ininya di sini ada kata ini juga ada ini ya kamu pakai ini bagus ini cuma artinya itu berbeda coba ntar miss ba dari Oh ya balapan Mister ya Ken balapan Coba kan nggak ada ininya gitu coba diulang lagi jorket kucingmu berlari berlari kucingmu berlahiran benar-benar lari paling cepat dari semua kucing bukan dari semua kucing enggak ada semuanya di sini any adanya any itu apa kamu yang pakai any. what is any kalau semua itu bahasa Inggrisnya apa oh semua itu all all ya semua itu all bukan any jadi kalau any diterjemahkan jadi all beda ya kok oh, semua itu all ya. All ini ya, kamu yang nulis loh, bukan mas Bakti loh. Mas nggak sini, makanya kamu harus bisa memahami tulisanmu sendiri. Your cat, friend, ya, your, kucingmu berlari paling cepat of any cat in the race. Nah, of any cat in the race itu artinya apa? apa mister of any cat in the race what does it mean artinya apa of any any cat in the race dari kucing manapun nah kucing manapun itu any nah, ini kamu pakainya bukan all ya, pakai any. Dari kucing manapun di, di perlombaan, di perlombaan, nggak ada ininya. Tadi kamu perlombaan ini atau balapan ini nggak ada, nggak ada disnya toh. Ada disnya nggak ini? Ada disnya? Nggak ada. ada. Makanya kenapa tadi ditujukan ini? Karena nggak ada. Nah sekarang ini F1 atau F2, teman-teman. Nah, diri juga. jadi yang ini F1 atau F2? Ayo, langsung top sejarah! Top, top satu, top 1 top satunya top satu, Didi. top satunya apa? Yeah, satu, top top satunya apa? Run. Run. satu, top satu, top Run. Run. Run. run, berubah jadi run. Nah, ini ya, jadi Ren pakainya verb berdua ini. Berarti kalau pakai berdua, bagaimana situasinya, Didi? Pakai... Masalah masa lalu sudah, berlang sudah berlangsung. Oke, okay, seperti itu ya teman-teman. Ingat ya, kita hari ini belajar komparatif dan superlatif. Saya tanya dulu, komparatif itu bagaimana, Didi? Komparatif itu bagaimana? komparatif membandingkan antara yang satu sama yang satu. Oke, berarti membandingkan antara satu dan yang lain ya. Kemudian, berarti menggunakan satu. lebih atau paling. Yang lain. Artinya itu lebih atau paling. Artinya lebih, lebih. lebih. Oke, pakainya apa? Lebih. Pakainya apa ini? Kenapa ini pakai R? Kenapa ini R. pakai more? pakai okay. karena kok kalau pakai mor... r itu syaratnya apa mor itu syaratnya apa gitu loh. Okay. r itu ini coba kata-kata ini kenapa ini pakai r kalau r itu mm -hmm. kalau sesuai objek okay. iya objeknya memang kayak gitu cuma r itu syaratnya harus apa gitu kan tadi mas Bakti bilang kok Kan ada yang pakai more, ada yang pakai R belakang. Charatnya, Gimana? Berarti uh, harus bigger, so shorter, longer. Oke okay, lah, bigger, shorter, longer, sama taller. Ini persamaannya apa? Kenapa kok mereka pakai R belakang? Persamaannya R. Ya R-nya. Oke. Okay. Maksudnya gini loh Kenapa mereka itu pakai R lah? Kalau persamaannya R ya memang mereka pakai R gitu. Persamaannya tuh bagaimana Apa yang sama dari mereka Kenapa kok belakangnya ketambahan R Kenapa Sanja mungkin mau bantu Kenapa kok dia pakai R Karena satu suku kata didik nah, Didi tuh dengarkan Sanja Karena satu suku yeah, Suku kata Berarti kalau mor itu bagaimana Lebih kata lebih dari lebih satu kata nah, lebih dari satu suku suku kata, big, kata. Nah, itu kan satu suku kata short satu suku kata long, tall, itu kan satu suku suku kata, jadi kalau ditambahin bukan more big, kata. bukan shorter more short, bukan more long bukan more tall, tapi big, bigger shorter, longer, taller kenapa? karena satu suku suku kata Nah, ini kenapa? Kenapa enggak pakai beauty puller, gitu? Bawah ini jadi kenapa? Karena tidak satu suku kata berarti tidak itu. Berarti bagaimana? Loh, le... menggunakan more oke, okay. menggunakan more karena kenapa? Karena loh. Le... Lebih dari satu suku kata ya Allah. Lebih. lebih. lebih. Nah, patokannya itu loh. Kalau satu itu pakainya r. Kalau lebih pakainya more. Nah, uh, Didi oh. di sekolah ada bahasa Inggris enggak Ada. Ada. Bahasa Inggrismu nilainya bagus apa enggak? Nah. Sedang. Sedang. Sedang. Sedang ya. Berarti memang kamu perlu banyak latihan ya. Yeah. ingat ya, kalau Mama Mas Bakti nggak perlu nggak perlu ini kalau mengerjakan tuh dikerjakan sendiri nggak perlu tanya nah, karena begini, yang ter, Mas Bakti itu nggak melihat benar atau salahnya kalau kamu belajar di sini cuma lihat benar salahnya itu nggak penting, ya. maksudnya di sini bukan sekolahan, yang penting adalah bagaimana kamu ber, berproses jadi dari salah itu menjadi benar itu bagaimana, nah itu yang penting makanya kalau kalau ada ya. tugas dari Mas Bapi, sekedar merangkai kalimat atau apa, itu pikir sendiri. Seperti Sanja tuh, bagus ya. Walaupun salah, tapi prosesnya bagaimana? Kamu mengerjakan diri, nah itu yang bagus ya. Ya, Mister. Oke, selanjutnya. Sanja, kalau superlatif apa, Sanja? Hmm, untuk membandingkan tiga atau lebih. Bagus ya, intinya membandingkan tapi dalam konteks keseluruhan. Ya, misalkan rumah saya paling besar, berarti saya itu membandingkan rumah saya dengan rumah-rumah orang lain. lain gitu. Jadi bukan cuma satu dengan satu, tapi membandingkannya itu dengan lebih. Ya, misalkan rumah saya paling besar satu RT, berarti kan membandingkannya rumah rumah saya dengan rumah satu satu RT semuanya itu ya. Bagus ya. Kemudian, maknanya apa? Lebih atau paling? Saja. Paling. Nah, paling bagus ya. Kemudian, kalau kenapa pakai es, kenapa pakai mos? Kalau pakai kalau es, pakai es karena satu suku kata, kalau okay, pakai bagus. mos dua atau lebih bagus ya kayak gitu ya jadi kalau ada dua lebih suku kata pakainya most jadi enggak ada expensive itu enggak ada ya atau apa uh, beautiful itu enggak ada ya pakainya most dan juga kalau cuma satu pakainya es belakangnya terus jangan lupa kalau pakai ini ya kalau pakai yang superlatif itu pakai apa ini yang wajibnya namanya yeah. the jangan lupa ya jadi misalkan my house is biggest ya bener tapi kurang kurang tepat karena harus ada harus ada the-nya jadi kalau komparatif kan tadi pakainya then ya dia nggak pakai the tapi pakainya then kalau ini pakainya the oke okay. ada pertanyaan Sanja sama didi ini sudah sore tidak ada mister nggak ada ya oke okay. next samp mulainya jam setengah lima aja ya soalnya nanti mas Bakti kalau sore ada ada kerjaan sebentar nanti biasanya perjalanan tuh agak macet ya oke okay. uh... Uh, kalau tidak ada pertanyaan, Mas Bakti tutup. Uh, terima kasih sudah join ya. Uh, nanti ini ingat ya uh, untuk latihan, sering latihan di rumah. Dan juga nanti kalau di apa di, di pertemuan kayak gini, ja, Mas jangan kaget kalau Mas Bakti ngasih ngasih banyak tugas. Kenapa ya? Karena memang kalau bahasa belajar bahasa itu memang harus banyak banyak latihan. Kalau kalian dari ini belajar nggak latihan, saya yakin besok udah lupa. Gitu. Makanya memang kalau belajar bahasa. Entah bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa Spanyol dan sebagainya, itu memang membutuhkan banyak, banyak latihan. Jadi kalau Mas Bakti kasih tugas, jangan, jangan ini, dikerjakan aja. Sekali lagi, Mas Bakti tidak mempermasalahkan kalau salah, Mas Bakti nggak, mempersalahkan. Yang penting adalah pro prosesnya, gitu ya. Oke, e, kalau tidak ada pertanyaan, Mas Bakti tutup ya. Selamat sore, adik-adik, selamat istirahat, sampai ketemu di hari reborn ya. Oke, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mister. Mas sehat, Mister. Oke, sehat-sehat semuanya, Pak. Ya, uh, Pak Pak Bibi dan Teteh. Ya. Mas ya, Mas berarti uh, sudah azan dari tadi. Selamat dulu ya. Sama di Iya, silakan. warahmatullahi wabarakatuh, Mister.